sampai ini ini ini ini. Ada sih? Serang lagi. Ayo, Ustaz training suna oh Pak pesan roti juga. Yang itu. Halo. apa? Malam sampai apa sih cepat de de de 啊好好好好